Hai hey Sob, Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, kemarin Fahri udah membuat video tentang unboxing platycerium feiji Auburn River yang dari Australia. Nah, saat ini Fahri akan mounting Platiserium air atau Auburn River-nya ini ke papan Trina Cecil karena ini masih dipakis ya, yang ini udah agak besar, jadi karena kemarin Fahri baru punya satu dan udah laku, ini Fahri nurunin lagi, Vecci Auburn Rivernya dua. Ini udah agak besaran, karena masih dipakis Fahri akan mounting ke Draina Cecil, sempat penasaran ikutin Fahri terus ya. Oke okay, sobat sekalian kita lepas ya untuk tali yang ada di platis serumnya bismillahirrahmanirrahim kita lepas ini pakai benang guli kemudian ini Fahri pakai kawat aluminium kawat aluminium itu biasanya digunakan untuk trimming bonsai untuk membentuk tajuk bonsai. Ini anti karat dan sangat lentur. Ini supaya nanti nggak lepas. Ini Fahri tusukan di sini. Dan kita bengkokkan ke belakang. kita masukkan ke drainase sel. Jangan kebalik ya nanamnya. Ini tunasnya jalannya ke atas. Jangan gini ya, tapi gini nanti. Kemudian ini kita simbolkan bagian belakangnya. Kemudian kita tinggal tambah moss putih. moss dari cile. Nah, supaya kelembapannya terjaga. Karena moss ini menyimpan banyak atau menyimpan air cukup lama. Platycerium Veci Auburn River ini Sobat bisa dapetin Di Shopee Fahri Orchid Akunnya Fahri Orchid Seringkali mungkin sobat menemukan Foto Fahri Dengan tanaman Digunakan oleh akun lain Hati-hati ya Karena kalau Benar-benar punya Fahri itu biasanya ada watermarknya Logo Fahri Orchid dan toko Fahri Orci itu namanya ya Fahri karena saya Fahri kan masa tuh namanya Fahri tokonya Arif kan salah ya jadi namanya Fahri nah, ini sudah membentuk bulatan dan tadi sebelum digunakan ini direndam dulu karena untuk moss putih dari Chile ini ketika kita beli kondisinya kering kadar airnya sangat sedikit sekali 0, berapa persen kita rendam kira-kira 15 menit sampai setengah jam Oke, ini udah membentuk bulatan tinggal kita ikat dengan benang Terus sampai Mosnya ini tidak Meredeli atau Tidak merotoli atau tidak Berguguran Karena nanti digantung Nah ini kalau misalnya daunnya ini ngewoi Woi sobat bisa suruh megangkan Siapa gitu ya Wah wow, nyantol dicincin barang ya, wah jangan sekali. Kemudian supaya lebih kuat, sobat bisa kaitkan dengan drainase selnya ini. Kaitkan gini berkali-kali, bukan bersungai-sungai ya, berkali-kali kayak gini ya. Lus dari bagian sisi sini. Terus bagian atas. <SILENCIO> ih kamu ya ah, aku ih. Icy Eh, icy kamu Eh, foto. <SILENCIO> deket kamu tuh, nah turun, mas bagus, ini tulang Leo ini wah, itu nyemplung-nyemplung nih, <laughs> lebok kandangnya mah, nggak ya. reget Masih brodol-brodol Jadi kita putar lagi Ya cukup mudah sobat sekalian Nanti yang satu juga Ini sebentar lagi akan Keluar daun Invertilnya Ini atau perisai atau shield-nya ini akan keluar. Yang ini juga mau keluar perisai. Nah ini justru waktu yang bagus untuk mounting supaya nanti mouse-nya ini tertutup oleh style atau daun invertil baru. Jangan lupa nanti labelnya kita letakkan di sini supaya tidak tertukar dengan serium lain. sebab kalian dua-duanya sudah selesai. Jangan lupa kasih label. Kemudian Sobat siapin pupuk slow release diisi kira-kira ya 10-15 butir ya Ini, Kita tutup supaya nggak lari Oke Kemudian kita taruh di dekat akar sini bismillahirrahmanirrahim Pupuk slow release ini cukup memberikannya enam bulan satu kali. Oke, tinggal gantung sobat sekalian. Platyserium Vici Auburn River dari Australia termasuk platyserium yang menjadi incaran kolektor karena peradaannya masih cukup langka, pertumbuhannya juga sangat lama. Ini kira-kira udah kata ownernya. Sebelum Fahri katanya udah satu setengah atau 2 tahun dipelihara baru sebesar ini. Nah, mumpung harganya belum naik banget, sobat bisa dapetin di Shopee Fahri Orchid. Selain Fahri Orchid berarti bukan punya Fahri ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.